Selanjutnya kepada zodiak yang kedua Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga Selanjutnya kepada zodiak yang keempat Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang mendapatkan skin nomplok dan jadi jutawan di bulan Desember tahun 2021 Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support NFT yang dapatkan masing-masing zodiak Yang mendapatkan skin nomplok dan jadi jutawan di bulan Desember tahun 2021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 Dan jadi jutawan di bulan Desember tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tuh zodiak yang pertama adalah six of Cup ataupun 6 Piala. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapat 90,000 dan jadi jutawan di bulan Desember tahun 2021 di sini digambarkan seorang Cancer tidak menduga-duga sebelumnya akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, banyak job yang dimana sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih meningkat lagi. Serta di disini seorang Cancer mendapatkan sebuah kejutan yang dimana sini dalam bentuk rezeki yang akan membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri. Dan di disini menggambarkan seorang cancer mendapatkan resmi dan jadi jutawan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini digambarkan seorang cancer tidak menduga sebelumnya akan mendapat banyak tawaran pekerjaan banyak job di bulan Desember yang selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh keluarga dan di sini seorang cancer mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat cancer sendiri dan untuk kesimpulannya adalah temperance secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran dan di sini menggambarkan Kesabaran seorang Cancer dalam mendidik akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan banyak job pekerjaan yang baru serta di sini tidak tertutup kemungkinan usaha yang ia bangun sendiri akan mampu menghasilkan hasil yang maksimal yang membuat keuangan lebih meningkat lagi yang menjadi sebuah kejutan kepada seorang Cancer yang didukung penuh oleh seorang pasangan sebuah keluarga dan seorang Cancer mendapatkan pekerjaan dari orang-orang terdekat Cancer sendiri dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah 8 of One ataupun 8 tongkat. Untuk sudik yang kedua kita mempunyai Seseorang yang bersudia Virgo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki nublok dan menjadi jutawan di bulan Desember tahun 2021 ribu Di sini digambarkan akan mendapatkan Tawaran pekerjaan yang bertubi-tubi yang dimana nilainya sangat besar yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta disini digambarkan akan menjadi sosok seorang jutawan di bulan Desember tahun 2021. sini digambarkan berkat kedisiplinan kefokusan seorang Virgo dalam bekerja akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya di bulan Desember tahun 2021. Dan di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo akan menjalankan banyak pekerjaan. Usahanya sendiri usaha sampingan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of One Secara umumnya Knight of One itu diartikan hmm. Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri Dan di disini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mendapatkan rezeki nomblok Tak pernah ia duga sebelumnya Dan menjadi jutawan di bulan Desember tahun 2021 Yang dimana disini dikarenakan Kegigihan, Kedisiplinan, Kofokusan dalam bekerja Akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Desember yang di mana di sini juga digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan dua karir sekaligus menjalankan dua pekerjaan sekaligus yaitu pekerjaan sampingan dan pekerjaan intinya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat didukung penuh oleh pasangan Virgo sendiri serta di sini seorang Virgo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang ketubi tubi dari orang sekitar orang terdekat yang membuat keuangan lebih meningkat lagi dan jika kartu tambahan yang kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesabaran seorang Virgo dalam meniti karir akan membawakan hasil yang maksimal di bulan Desember tahun yang dimana sini selalu didukung oleh pasangan, didukung oleh keluarga, serta di disini seorang Virgo akan mendapatkan tawaran kerjaan dari orang sekitar dikarenakan kegigihan, kefokusannya di dalam bekerja, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Zoufka ataupun. Dua piala Untuk zodiak yang ketiga Kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces Yang dimana sini digambarkan Seorang Pisces akan mendapatkan rezeki Noblog Dan menjadi jutawan di bulan Desember tahun 2021 Di sini digambarkan Seorang Pisces akan mendapatkan rezeki Dalam kategori sebuah keturunan Yang merupakan kebahagiaan tersendiri kepada seorang bisnis bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021 disini juga digambarkan seorang bisnis akan mendapatkan dan menjalankan dua pekerjaan sekaligus yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan usaha yang dibangun oleh seorang bisnis bersama pasangan akan berhasil maksimal di bulan Desember tahun 2021 tanpa mereka duga-duga sebelumnya yang membuat keuangan kehidupan lebih meningkat lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of Cup. Secara umumnya, page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces akan mendapatkan rezeki nomplu. Minta terluka di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini rezekinya adalah seorang anak yang membuat keuangan kehidupan serta hubungan asmara lebih bahagia lagi. Dan di sini seorang Pisces akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini usaha yang dibangun oleh seorang Pisces bersama pasangan akan berhasil maksimal yang tak pernah mereka duga sebelumnya, yang membuat seorang pisces menjadi sosok ditawan di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu tempelan kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesabaran kesederhanaan seorang pisces bersama pasangan dalam menanti keturunan akan membuatkan hasil yang maksimal di bulan Desember tahun 2021, yang dimana mana di sini mereka tak pernah duga duga sebelumnya akan mendapatkan rezeki di dalam kategori seorang anak ataupun sebuah keturunan dan usaha yang mereka bangun akan menghasilkan hasil yang maksimal berhasil. Meningkatkan keuangan yang dimana di sini juga akan mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Di bulan Desember tahun 2021 serta di sini seorang bisnis akan menjalankan dua pekerjaan sekaligus yang membuat keuangannya semakin meningkat lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Six of Swords ataupun Anak pedang untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki obrolan dan menjadi jutawan di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan sebuah pengalaman hidup akan dijadikan oleh seorang Leo jadi pelajaran kepada dirinya untuk merintis, untuk meraih sebuah kesuksesan di bulan Desember tahun 2021, dan di sini tak pernah ia bayangkan sebelumnya akan mendapatkan kesuksesan tersebut, serta keuangan kehidupan akan lebih meningkat. Yang didukung selalu oleh keluarga, serta di sini tujuan Leo adalah untuk membahagiakan keluarga yang membuat pintu dia semakin terbuka. Dan untuk kartu support energinya adalah, page option. Secara umumnya page option itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan list. terluka di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini pengalaman hiduplah yang ia jadikan pelajaran untuk mendapatkan keberhasilan di bulan Desember. Dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo bersama pasangan akan mendapatkan keturunan Yang dalam kategori ini adalah sumber rezeki kepada seorang Leo bersama seorang pasangan Yang disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan keberhasilan Yang membuat keuangan kehidupan meningkat lagi Yang tak pernah ia duga sebelumnya di bulan Desember tahun 2021 Dan jika kartu tamper sekitar gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan Kesederhanaan kesabaran seorang Leo dalam berhenti sekali akan berbuah manis dan menghasilkan hasil yang maksimal serta membuat seorang Leo terkejut di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini karyanya akan melejit mendapatkan peningkatan yang sangat maksimal yang membuat kebahagiaan tersendiri kepada seorang Leo bersama pasangan yang dimana sini juga ditambah dengan kehadiran seorang anak merupakan rezeki kepada seorang Leo bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021 dan untuk zodiak yang kelima adalah Eiko Pentakel ataupun 8 poin untuk sudut yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana mana di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan rezeki nomplok dan menjadi jutawan di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan kegigihan, kedisiplinan, kefokusan yang dilakukan oleh seorang Libra dalam bekerja akan berbuah manis di bulan Desember yang dimana mana di sini membuat keuangan kehidupan lebih meningkat lagi dan di karirnya karirnya akan melejit secara mendadak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang ribu akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat besar harganya, yang di mana di sini membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah, Kenaik Of Come. Secara mempunyai Nike Off Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar, serta seseorang yang dekat dengan perasaan diri Dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra, merupakan sosok seseorang yang bulat, tekun, giat di dalam bekerja, yang dimana di sini membuat seseorang akan memberikan tawaran pekerjaan kepada seorang Libra, yang dimana ini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Libra sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan berhasil maksimal di bulan Desember yang tak pernah ia duga sebelumnya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya atas berkat doa dan dukungan dari keluarga dan motivasi orang-orang terdekat di perasaan diri dan jika kartu tampan ini kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan kesabaran kesederhanaan seorang lima di dalam bekerja Kefokusan di dalam bekerja kedisiplinan di dalam bekerja akan memberikan hasil yang maksimal dan hasil yang positif kepada seorang lima di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini akan mendapatkan tawaran kerja dari orang-orang sekitar. Orang terdekat yang membuat keuangan kehidupan Libra semakin meningkat lagi. Dan di sini tak pernah ia bayangkan sebelumnya, serta Libra tidak pernah menduga sebelumnya. Hanya dengan dukungan motivasi dari orang sekitar tendo ada regulasi ke Libra sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang mendapatkan rezeki ngeblok dan jadi jutawan di bulan Desember tahun 2021. adalah yang pertama zodiak Cancer, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Pisces, yang keempat zodiak Leo, dan yang kelima adalah zodiak Libra.